Hey kembali lagi bersama Slaughter ID triple A A A A A, A, A. Oke okay, comeback kita comeback again ya brother bersama gue ya di sini gue mau main lagi five lion lagi ya udah lama kita nggak main five lion kita coba coba cocol -co -co dulu ini singa singa ini siapa tahu dia bisa memberikan cuan hari ini bosku ya. oke kali ini gua bawa modal Rp100.000 aja ya bosku ya semoga kita bisa mendapatkan cuan hari ini bosku Oke aduh siapa lagi telepon tahu Tahu apa orang lagi record ini. Oke bosku kita coba di Turbo 30 aja dulu ya kita pakai bed kita di <tuh> kita di bed 1000 aja bosku ya Buat yang baru-baru mampir, gue ucapin selamat datang ya bosku ya Selamat menikmati video yang telah gua buat untuk kalian ini bosku ya Semoga menjadikan inspirasi buat kalian Mantap sekali ikannya pecah ya bosku Anjay, sensasional bosku Gila pecah di luar bosku, mantap kali bosku Mantap sekali jadi di luar bosku corot langsung sensasional yang ya. mantap sekali ini ya 5 layannya. oke okay, yang gue mau tahu pola-pola gacor dan trik-trik gacor jam-jam gacor ya silahkan gabung aja langsung ke WA gue ya link grup WA nya gue taruh di kolom komentar ya bosku ya di sana kita juga ada berbagai macam event bonus dan segala macamnya ya bosku ya kita bisa klaim-klaim bonus ya dari si provider ini dari si situs yang gue mainin ini situs gacor ini gua apa ini terus dari beberapa minggu yang lalu ya ini situs masih bagus banget ya silakan aja masih banyak yang maksudin dicoba aja kita coba-coba modal receh di sana ya kalau emang cocok bisa aja langsung kita langsung depo yang gede ya gua aja udah enggak ragu-ragu lagi sampai sini benar-benar mantap sekali bosku ya di sini nggak perlu ragu nggak perlu takut ya di sini juga ada RTP nya dia sediain RTP nya link RTP nya udah gua taruh di tentang channel ya yang mau gue takutnya langsung juga di tentang channel itu gua taruh linknya situ ya langsung aja kita cek cerot bosku ya banyak banget yang pada lagi rame pada main five lion juga di grup ini ya banyak gua langsung ini auto depo seratus ribu aja ya modal seratus ribu kita lihat dapat berapa ini ya tadi gua udah langsung dapat auto sensasional ya bosku udah sensasional gua tadi uh ikan lagi dapat lagi sensa lagi nih bosan enggak tuh dari tadi pecah di luarnya bagus banget sih ya. Ini suatu tanda, pertanda yang lumayan bagus ya. ini pertanda yang Ya bakal gacor kayaknya Mudah-mudahan aja ya bosku ya Mudah-mudahan aja gacor Alright baby Hmm Kura-kura si kakek kura-kura kura-kura tinja hahaha <tik> <tik> <tik> oke okay, tadi tiga gua pernah tuh hampir full semuanya ikan tubuh langsung berapa juta itu juta 2400 yang mau cek rtp-nya langsung aja ke tentang channel ya di sana gua sediain rtp-nya ya, bosku oke kita abis ini coba kita buy spin aja kalian. Ya. biar cepet bosku nggak lama-lama nggak perlu ragu lagi nggak perlu risau nggak perlu galau gundah gulana ya bosku ya nggak usah takut kita perlu keyakinan tingkat tinggi ya, untuk mendapatkan apa jp yang mantap tuh kalau lo nggak yakin sama diri lo sendiri ya jangan Lo harus yakin ya bosku ya kalau misalnya mainin itu harus yakin Keyakinan itu utama itu yang faktor pendukung utama yang membuat lo JP ya bosku Tapi jangan terlalu pede juga ya Harus cek-cek RTP juga bosku Pola-pola gampang lah bisa lo cari di Youtube banyak sekali orang-orang yang memberikan pola-pola ya tapi jam gacor dan RTP itu harus cari yang valid ya bosku ya silahkan aja kalau yang mau tanya-tanya jam gacornya RTP-RTP gacornya terbaru terupdate setiap harinya ya langsung aja cek cerot ke tentang channel atau gabung aja di kolom komentar ya link WA nya gue taruh di kolom komentar silahkan bosku aduh suwe banget ya bosku kita buhancus dua 2000. Enggak sih sorry 1200 doang ya ya nggak apa-apa lah kita coba kita reset dulu ya polanya ih agak bosku sayang sekali nggak ada perkaliannya ya bosku ya kita coba reset dulu kita coba cari-cari apa waktu terbaik untuk buy spin ini ya RTP-nya masih belum terlalu tinggi sih, baru 87 persen tadi. Kalo salah gue liat, harusnya sih udah naik ini. Emang gak secepat Olympus ya, Olympus dan Princess tuh lebih cepat untuk naiknya. Jadi gue saranin harus benar-benar tinggi ya kalau misalnya lo lihat RTP Five Lion ya, jangan sampai gego nih. Aturan bisa cepet dapet ya bosku. Eh belum dapat juga Oke okay, turbo ini ya pola patennya Turbo 30 ya Ini pola paten gue main WWG juga nih 3070 3070 Oke okay, bosku ya Jangan lupa like, comment dan subscribe Ya bosku, komen apapun di kolom komentar sebanyak banyaknya bosku ya Ditunggu di kolom komentar ya bosku Bagaimana ini bosku Udah terkuras ini ya Profit kita udah terkuras nih Udah mau hampir balik modal lagi 100 ribu nih Semoga aja segera dikasih ya bosku Five line ini bener benar its langsung dikasih ya bosku Baru gua mau ngedumel Mau gua kata-katain ini Si singa-singa Kagak jelas ini singa warnanya ungu dasar ser goblok emang singa Singa warnanya ungu lagi oke, okay, semoga ini nggak boncos lagi ya, bosku. Semoga kita, Kak, tadi yang beli bodong ya, boncos bodong ini. Semoga nggak boncos supaya semoga nggak bodong ya, bosku ya. Waduh, bagaimana nih? mentang kau kasih gratisan, nggak dikasih yang mantap ini. Hmm, mantap, ini apa? Nice aja ya, Bosku? Nice aja Oke okay, bosku lumayan banget gratisannya bosku ikan pecah bosku kali lima lagi, beh dapat free spin bosku gila ini dapat tambah 15 lagi nih bosku gila dapat empat ya free skaternya lagi ditambahin free skaternya sama lima lain nih, nih mungkin dia nggak terima tadi kita kata kata ini bosku ya, <laughs> yo ya auto mega lah ya langsung ya auto mega mega win yongs nggak tuh yongs lah oke okay, semoga aja ini tambahannya mantap ya biasanya sih kalau ditambahin kurang sih tapi kita coba aja ya kita harus yakin ya bosku ya mantap bosku yang giliran gratisan dapat 100 lebih ya. giliran tadi yang kita bayar spin malah dikasih boncos dikasih bodong ya. walaupun ya balik modal lah nggak apa-apa lah ya Bentik. Mendingan balik modal Daripada boncos Bener-bener boncos ini Mantap sekali Dari tadi perkaliannya Dikasih terus ya bosku ya Walaupun pecahnya kecil Tapi dikasih kali-kalian terus ya? Tuh kan dikasih lagi Mantap ini sensasional Kayaknya nih Oh enggak bosku Nice kita dapetnya ya Nice Dulu Dari tadi Perkaliannya muncul terus ya kan singa ungu ini kayaknya gak terima kita kata-katain tadi ya <laughs> oke okay lah bosku kayaknya ini sampai habis ini aja ya ini kayaknya gue deh aja gue gak mau lama-lama lagi takutnya kesedot lagi kayak tadi ya bosku ya thank you banget buat kalian yang terus dukung gua dukung gua terus ya dengan cara like, comment dan subscribe ya bosku ya jangan patah semangat untuk kita terus mencari cuan di pragmatik play ini ya bosku ya masih banyak game-game gacor ya seperti five lion ini ya kalau lu terus terus dirungkatin sama si kakejusa 1 yang lainnya silahkan coba di five lion ini ya bosku ya five lion ini mantap ya bosku oke okay, thank you banget buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe nya ya bosku ya ini ku wedi aja kita buru buru kabur ya udah selesai ini buru buru kabur langsung kita wedi aja bosku ya thank you banget ini polanya yang gua pakai sekarang ini pola paten ya 30 ya tuh toh 30 pola patennya lumayan banget kita dapet 300an nih kayaknya kan 334 nih dapet 334 Oke kita WD aja kita abis ini ya bosku ya jangan lama-lama lama ya, ya, ya bosku <coughs> kita WD aja ntar abis ini oke thank you banget buat kalian ya semuanya uh mantap ikannya pecah lagi bosku enggak ada kaliannya cuman ya Oke, okay, thank you banget buat udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten gua selanjutnya. Thank you banget semuanya. Gua mohon bantuannya untuk subscribe ya bosku. Thank you. Goodbye. Bye bye.